Baca sama? Baca pirek. Baca pirek untuk apa? Untuk nyabu. Bapak umur berapa? Seorang penyedar diringkus polisi saat berada di warung minuman di Jalan Lembaga, Kampar, Riau. Ia tak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti dua paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantongnya tersangka sudah menjadi target polisi menyusul tertangkapnya Ab yang tak lain merupakan anak kandungnya sendiri. ia berperan sebagai pemasok barang untuk diedarkan di Kota Bangkinang. Siapa nama bang? Panggilan? Aceh. Dari catatan polisi tersangka merupakan jaringan yang melibatkan anggota keluarga untuk peredaran narkoba. Polisi telah mengantongi identitas tersangka lain dan kini tengah dalam pengejaran petugas. Pengejaran kepada saudara Iwan HC, di mana pada saat itu kita melakukan penangkapan berada di belakang lapas. Lagi minum tua bersama dengan rekan-rekan lainnya. Ah, Dari tangan Iwan AC kita amankan ada dua kantong uh, sabu. Benar antara Andi Brojes dengan Iwan AC merupakan Iwan AC ini ayah kandung daripada Andi Projes atau Andi Aceh. Nah, untuk sementara kita amankan ke Polres Kampar. Kita uang juga kami jumpakan ini hasil penjualan Pak ya. Tersangka dikenai pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya, ini ada 20.000